Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Rahman di CS Channel setelah kemarin eh, membuat video tentang bagaimana caranya mencari uang di internet ya di shutterstock ya di internet di terstop nah kali ini kemarin baru eh, baru bagaimana cara mendaftarnya dan apa sih kriterianya? Uh, kriteria foto atau desainnya yang boleh diambil di Shutterstock. Nah, sekarang saya memberikan uh, contoh bagaimana uh, membuat desain, ya. Desain, ya, kali ini desain grafis, bukan foto. Kalau foto, uh, mungkin teman-teman udah banyak banyak yang bisa teknik, moto, segala macam ya, dan peralatannya mungkin lebih bagus menggunakan kamera. Uh, kalau kebetulan saya... Kalau misalnya upload foto itu menggunakan uh, handphone, nah, pemotretannya itu menggunakan handphone, Redmi Note 8 dan menggunakan fitur uh, Google Cam. <tuh> ya, nanti kita bahas tentang Google Cam ya. Nah, sekarang kita mau bikin uh, desain grafis background. Ya, buat teman-teman kalau misalnya ada yang menggunakan AI hai, menggunakan AI Adobe Illustrator tapi kalau saya menggunakan Corel Draw oke okay. simak ya oh, ya yeah. hai, pertama kita ulangi pertama sebelum uh, kita membuat desain kita atur dulu hai, lembar kerjanya di hai, di hai, nah, hai, karena saya menggunakan hai, ya. Kita kita coba dulu ya. Nah. Kalau biasanya saya di Corel itu ukurannya 4500px ya, kita menggunakan pixel kali 2500 px Primary color-nya RGB, rendering resolusi saya biasanya 72. Oke, siap. Oke, jadinya seperti ini ya, kan. Jadinya seperti ini. Oke, langsung saja ya. Ini output-nya ya artinya ukuran 4500 kali 2500 sel langsung kita buka enggak eh, kita buat Nah, kalau sudah seperti ini, kita group kita convert the curve. Nah, ya, oke, okay, mau ditambahin tulisan dulu. Nah, like background bisa gitu lah ya. Hai, salah terserah, mau ditulis apa juga salah. Hai, hai, hai. Setelah klik background, background. Ya. Oke okay, kalau sudah kita export Nah perlu teman-teman tahu ya ini ekspornya dengan menggunakan uh, EPS. Ini eh, bukan EPS yang formatnya EPS. Nah kita kalau misalnya di AI dan di Corel juga ada yang banyak nih. Ini ya, di AI convert di EPS ya. EPS just. kita kasih nomor BG pb1 misal oke okay. kalau sudah export ya kalau kurus Oke okay. kita cek nah ini pg okay. coba kalau misalnya dimasukin ke Korea lagi bisa nggak oke okay. oke okay. oh yes bisa teman-teman ya bisa ya jadi begitu tutorialnya cara membuat desain untuk Shutterstock. stop jadi yang penting itu seperti itu ya tekniknya e, Bagaimana cara e, apa Bagaimana cara membuat lembar kerja untuk Shutterstock. stop kalau saya biasanya sih ukuran 4500 x 2500 pixel nah teman-teman kalau mau lebih besar lagi juga bisa cuman tidak boleh melebihi kalau misalnya vektor itu tidak boleh kalau nggak salah 800 MB kalau saya. ya kalau nggak salah coba nanti teman-teman lihat saja Oke jadi itu teman-teman, tunggu tutorial tentang Shutterstock tentang mencari uang di internet lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.